Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara merubah data pribadi di akun Google. Seperti nama akun Google, nomor telepon, tanggal lahir, ataupun mengganti jenis kelamin. Nah, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, cara untuk melakukannya di sini ada dua cara ya tetapi saya tempuh yang paling mudah saja. Di sini cara termudahnya kita membuka aplikasi Google yang ada di HP kalian. Kemudian setelah itu klik ikon akun yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Berikutnya di sini akan ditampilkan akun Google yang kalian gunakan di HP. Berikutnya pilih kelola akun Google Anda. Berikutnya di sini kita pilih info pribadi. Nah, di sini untuk info pribadinya bisa kita rubah mulai dari nama Misalnya di sini aku laki, bisa kita ganti menjadi nama yang kita sukai. Ya, bebas ya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, di sini kita bisa mengganti seperti tanggal lahir dan tahunnya, gender, jenis kelamin. Nah, buat kalian yang mau mengganti jenis kelamin, bisa ya. Kemudian di sini untuk info kontak, seperti untuk info kontak email dan juga nomor telepon. Tinggal kita rubah saja. Misalnya nomor telepon akan saya rubah, maka tinggal klik di sini dan kita tinggal tambahkan untuk nomor telepon baru. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan itu saja untuk video singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.